Materi yang selanjutnya adalah tentang absensi kelas. Coba kita akan buka untuk kelas 7B saja. Kemudian kita buka absensi kelasnya. Dan di sini kita bisa melihat status anak murid kita yang absen di dalam kelas. Contoh kita geser saja ke sini. Oke, Ini adalah status murid yang telah Masuk ke dalam kelas Bapak Ibu semua. Murid yang hadir akan ditunjukkan dengan notifikasi seperti ini, dan murid yang tidak hadir akan ditunjukkan dengan notifikasi strip seperti ini.